main ini kuning apa lagi sama sama ya oke oke okay. <tuh>. nah, nah, ya, okay. okay. nah, jadi namanya seraya guys Uyuh. Nah, ini babonnya, guys. Ini cabe merah, ya, guys. Ini kunyit-kunyitnya gini, guys. Ini udah dibersihkan. Ini namanya cikal, ya, guys. Nah, nah, ini lengkuas, namanya lengkuas itu nah, pulangnya baru. Oh ini namanya jahe, ini dari apa dipotong-potong jahe. Oh nah. nah, ini lagi bawang merah sama bawang putih. Nah. Ini namanya kemiri, ini kemirinya untuk kita campur juga nanti itu buat pelang kaspak nah, pakai kemiri ada juga cabe cabe hijau guys ya. nah, cabe hijau guys nah, cabe hijau yang gini bisa lagi nah, ini cabe rawit guys cabe rawit ya guys nah, ini lah campurnya untuk buat pelang kaspak pak nah, nanti kita syuting terus untuk pelengnya ayamnya namanya nasi kuning ya guys, nah, guys kelapa gongsengnya guys ini ayamnya udah bersih. Ya. Ayam udah bersih. Ini telurnya juga ya. Ini kelapa gongsengnya ditumbuk ya. nah, ini. ini. Guys ya. Ini ya? Ini, ini kelapa ini santannya guys ya. inilah udah santan tadi guys ini santannya guys ya udah halus nanti tinggal masukkan ke ayamnya guys udah diperas santan kelapanya guys ini aslinya guys ya Itu santan pertama oke guys inilah bumbu tadi guys ya bawang bawang putih semua lagi guys sudah dicampur dari yang tadi guys ya. udah halus dia guys ya. Nah, baru nanti dicampur ini ayamnya guys ya. Baru masukkan ke dalam. Nah, Kita gongseng dulu ya. Apa? Nah, serainya masukkan serainya. Ini apa namanya? Ini kuas ini namanya ini kuas. yang nama Cicak juga Campur di, guys, ya, skala. Nah, nah. nah. nah, nah. Ya pak. di nah. telur, nah. Ra sama telurnya. Nah. kepala ya, guys. Ini, bul, nah. Nah, ini, nah. ini sayap kepalanya, nah, kepalanya ini dipotong. Lah, termasuk garam ya, Guys. Okay, yeah. nah, ini tiga ekor ayamnya. Nanti kita lihat, selanjutnya video ya, Guys. Tuh, oh, pang -pang. di saw -saw ya, guys, ya, goreng ya jenis nabi-nabi terpaksa sering kode setelah bersedih ya kita kasih keluar nah, pelang-pelang dan kita campur sama nasi putihnya guys ya agar jadi kuning nah, ini guys nasi putihnya guys ya ini guys ini ini guys kita ya, tambahkan dulu oh, santan guys ya biar kental dia guys ya ini dua kental santannya udah kental guys campur biar rata semua punya ya Ini guys ya, udah dibentuk guys ya pelangnya guys ya. Bukan ah, guys pelangkas pak pak. Hmm. Ah. Okay, Ini guys sudah dibentuk guys pelang, pelangkas pak pak. Ini ada cabe merah, cabe rawit, ini guys ya. Nah. Nah, inilah guys ya. Pasti enak guys. Inilah buatan pelengkap Pak Pak. Kalau mau yang belum pernah dicobain guys, dicobain ya guys ya. Kamar nah, relaks ini datang guys. Nah. nah ini guys ya. Ya, ntar dulu guys ya. Setelah kita makan bersama-sama. Yuk. Kita... Oh, yuk. Oke. Okay. <laughs> nah, guys. ya, di posisi Oke, guys. Okay, okay, guys. Okay. Oh, ini guys, halo guys, halo guys. Ya udah, udah keren dua makan, udah lapar ini guys ya. Gak sabar lagi makan telur. Oke guys. Okay guys. lang ya guys ya. dulu guys. Wow. dulu guys ya. yang mau.